ku selalu mencoba untuk menguatkan Hati. Dari kamu yang belum juga kembali Ada satu keyakinan Bayar pasti Ingat aku Sayang Yang sudah Berjuang Menunggumu Datang Menjemputmu Pulang Ingat selalu Sayang Hatiku Kau genggam Tunggu kamu di sini. kepadamu aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri pada siapa rindu ini kan ku Yang sudah berjuang Menunggumu Datang Menjemputmu Pulang Ingat selalu Sayang Hatiku Kau genggam Ku Akan Pergi Ingat aku sayang Yang sudah berjuang Menunggumu datang Menjemputmu pulang Ingat selalu sayang Hatiku kau genggam Ku akan pergi